Dialog Nabi Muhammad SAW bersama Raja Iblis Assalamualaikum saudara seiman berjumpa lagi di channel Mulkan Cahidil Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan berita terbaru dari channel ini Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal Radio Allahu'an Dari ibnu Abbas Radio Allahu'an Ia berkata kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansor dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar. Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk karena kalian membutuhkanku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu? Para sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah raja iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anh berkata, ya Rasulullah. Apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya? Nabi Muhammad Alaihi Wasallam berkata pelan, "Bersabarlah, wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termaksud yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan pada hari kiamat?" Sekarang, silahkan buka pintu untuknya karena ia sedang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas berkata, Maka dibukalah pintu, kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami, Dengan wajah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut sebanyak tujuh helai, Rambutnya panjang seperti rambut kuda, Kedua kelopak matanya memanjang ke atas, Tidak ke samping, kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi Kedua bibirnya tebal seperti bibir macan Dalam kitab Tanbihul Qafilin oleh Imam Abu Al-Lashid Aisyah Markodin diceritakan tentang pertemuan Rasulullah Alaihi Wasallam Dengan Raja Iblis dan terjadilah dialog diantara keduanya Yang disaksikan oleh para sahabat Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seorang malaikat menemui iblis supaya dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu segala rahasianya baik yang disukai maupun yang dibencinya. Inilah cara Allah Subhanahu wa untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia. Maka malaikat itu pun berjumpa iblis dan berkata, Hai iblis, bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar memberi perintah kepadaku untuk memerintahkanmu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah engkau buka segala rahasiamu. Dan apapun yang ditanya, Rasulullah Alaihi Wasallam hendaknya engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jika engkau berdusta walau satu perkataan pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan ajab yang amat keras. Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Maka segeralah dia menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di dekat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, iblis pun memberi salam hingga tiga kali, tetapi tidak juga dijawab oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka iblis menjawab sendiri salamnya dengan ucapan, alaihi laknat, aku makhluk terkutuk." Iblis berkata Ya Rasulullah Mengapa engkau tidak menjawab salamku Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah Maka jawab Nabi dengan marah Hai musuh Allah Kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu Janganlah mencoba menipuku Sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihissalam Sehingga keluar dari surga. Habil mati teraniaya dibunuh Kobil Dengan sebab hasutanmu Nabi Ayub engkau tiup dengan asap beracun Ketika dia sedang bersujud kepada Allah Sehingga dia sengsara beberapa lama Nabi Daud dengan perempuan Uria. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya Karena engkau menyamar sebagai istrinya Dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu Hai iblis Sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla Hanya salamu saja aku tidak hendak menjawabnya Karena diharamkan Allah Aku sangat mengenalmu Engkaulah iblis Raja segala iblis Saitan dan jin yang menyamar diri Apa kehendakmu Datang menemuiku Iblis pun ketakutan dan berkata, "Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah, karena engkau adalah kotamul Anbiya, maka dapat mengenaliku." Kedatanganku karena diperintah Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. "Ya Nabi Allah, setiap apa yang kau tanya..." Aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya Tiadalah aku berani menyembunyikannya Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata Ya Rasulullah sekiranya aku berdusta sepatah kata pun Niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu Mendengar sumpah iblis itu Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya inilah satu peluangku untuk mensiasati segala perbuatannya agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majelis ini dan menjadi perisai pada seluruh umatku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya Hai iblis Siapakah sebesar-besar musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu? Jawab iblis. Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini. Maka Nabi pun memandang muka iblis dan iblis pun menggeletar karena ketakutan. Sambung iblis. Ya akathamul anbiya, adapun aku dapat merubah diriku seperti sekalian manusia binatang dan lainnya sehingga rupa dan suara pun tidak berbeda kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah kiranya aku menyerupai dirimu maka terbakarlah diriku menjadi abu Rasulullah Alaihi Wasallam bertanya lagi Hai iblis Bagaimana perbuatanmu kepada makhluk Allah? Iblis berkata, "Adalah satu kemajuan bagi perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, membuka setengahnya hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya." Aku goda semua manusia supaya meninggalkan solat, berbuat durhaka. Dan aku lalaikan mereka dengan harta benda emas Perak, permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya Supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan yang haram Demikian juga ketika pesta yang bercampur antara lelaki dan perempuan Di situ aku lepaskan sebesar-besarnya godaan Supaya hilang peraturan dan meminum arak. Apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal, pikiran dan malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta dan keterbukaanlah beberapa pintu maksiat yang besar. Aku bisikan perasaan hasad dengki hingga kepada pekerjaan jinah. Apabila mereka teringat akan salah, mereka lalu hendak bertaubat dan berbuat amal ibadah. Aku akan rayu mereka supaya mereka tidak melakukannya. Bertambah keras aku menggoda supaya mereka melakukan maksiat dan mengambil istri orang. Bila kena goda hatinya, datanglah rasa ria, takabur, megah, sombong dan melengahkan amalnya. Bila pada lidahnya mereka akan gemar berdusta Mencela dan mengumpat Demikianlah aku goda mereka setiap saat Rasulullah bertanya lagi Hai iblis Mengapa engkau bersusah payah Melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faidah Bahkan Menambahkan laknat yang besar, serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah Hai yang dikutuk Allah, siapa yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu? Iblis menjawab semua itu adalah anugerah dari Allah yang maha besar juga. Tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi. Kemudian aku ditinggal di dunia ini, beribadah bersama sekalian malaikat beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba datang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini, maka aku pun membantah. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam dan diperintahkan seluruh malaikat memberi hormat kepada Adam, kecuali. Aku yang ingkar Oleh karena itu Allah murka kepadaku Dan wajahku yang tampan rupawan dan bercahaya itu Bertukar menjadi keji dan kelam Aku merasa sakit hati Kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga Dan dikaruniai seorang permaisuri Siti Hawa yang memerintah seluruh bidadari aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui siti hawa yang menyuruh adam memakan buah kuldi lalu keduanya diusir dari surga ke dunia keduanya Berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah di Padang Arafah Hingga mereka memiliki beberapa orang anak Kemudian aku hasut anak lelakinya Qabil Supaya membunuh saudaranya Habil Itu pun aku masih tidak puas hati Dan berbagai tipu daya aku lakukan Hingga hari kiamat Sebelum engkau lahir ke dunia, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia serta tulisan yang menyuruh manusia beribadah serta balasan pahala dan surga mereka. Kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain daripada apa yang sebenarnya aku dapatkan dengan berbagai tipu dayaku hingga mereka tersesat Tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini maka aku tidak dibenarkan oleh Allah untuk naik ke langit serta mencuri rahasia lagi karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit jika aku berkeras juga hendak naik maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala sudah banyak bala tentaraku yang terkena lontaran malaikat itu dan semuanya terbakar menjadi abu. Maka besarlah kesusahanku dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas menghasut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Hai iblis, jika umatku salat karena Allah, Bagaimana keadaanmu? Iblis berkata, "Inilah sebesar-besar kesusahanku. Gemetarlah badanku dan lemah tulang sendiku. Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia pada setiap anggota badannya. Segala upaya aku lakukan." Agar mereka malas sholat Was-was terlupa bilangan rakaatnya Bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya Senantiasa hendak cepat selesai sholatnya Aku juga membuat mereka agar hilang kusyuknya Matanya senantiasa menjeling ke kiri kanan Telinganya senantiasa mendengar orang bercakap serta bunyi-bunyi yang lain. Sebagian iblis duduk di belakang badan orang yang sholat itu, supaya dia tidak kuasa sujud berlama-lama. itu semua membawa kepada kurangnya pahala sholat mereka. Jika para iblis itu tidak berhasil menggoda umatmu Maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman Rasulullah Alaihi Wasallam bertanya lagi Jika umatku membaca Al-Quran karena Allah Bagaimana perasaanmu? Jawab Iblis Jika mereka membaca Al-Quran karena Allah Maka terbakarlah tubuhku Dan putus segala uratku Lalu aku lari darinya Jika umatku mengerjakan haji karena Allah Bagaimana perasaanmu? Jawab Iblis Binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku, karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya Hai Raja Iblis, jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu? Jawaban Iblis Ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya kepadaku Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya arasyi dan kursi, bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar, serta tidak dicatatkan dosanya selama dia berpuasa yang menghancurkan hatiku ialah segala isi langit dan bumi yakni malaikat, bulan, bintang, burung dan ikan-ikan semuanya siang malam mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa pada hari umatmu mulai berpuasa dengan perintah Allah Datanglah sekalian malaikat dengan garangnya menangkapku dan tentaraku, para jin kafir, saitan dan iprit. Lalu dipasunglah kaki dan tangan kami dengan besi panas, dan dirantai serta dimasukkan ke bawah bumi yang paling amat dalam. Di sana pula beberapa ajab yang lain telah menunggu kami. Sehingga setelah habis bulan Ramadan, barulah kami dilepaskan. Umatmu telah merasakan ketenangan berpuasa dan bersahur seorang diri di tengah malam tanpa rasa takut dibandingkan bulan biasa. Hai Iblis, bagaimana seluruh sahabatku menurutmu? Jawab Iblis Seluruh sahabatmu juga adalah sebesar besar musuhku. Tiada upaya aku melawannya dan tiada satu pun tipu dayaku yang dapat masuk kepada mereka. Karena engkau sendiri telah berkata, seluruh sahabatmu adalah seperti bintang di langit. Jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Bagaimana tipu daya engkau kepada umatku? Jawaban Iblis Umatmu itu ada tiga macam Yang pertama Seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan Yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia Supaya mengerjakan perintah Allah Serta meninggalkan larangannya seperti kata Jibril AS Ulama itu adalah pelita dunia dan pelita akhirat Yang kedua Umatmu seperti tanah yaitu orang yang sabar, syukur dan rido dengan karunia Allah Suka beramal soleh, tawakal kepada Allah dan selalu berbuat kebajikan yang ketiga, umatmu seperti piraun terlampau tamak dengan harta dunia, serta dihilangkan amal akhiratnya. Maka aku pun bersuka cita, lalu masuk ke dalam badannya. Aku putar hatinya ke lautan durhaka, dan aku bisa mengarahkannya kemana saja untuk mengikuti kehendakku. Hai iblis Siapa yang serupa dengan engkau tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawaban iblis orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang belajar agama Islam Hai iblis Siapa yang mencahayakan wajahmu iblis menjawab orang yang berdosa pelaku maksiat, Bersumpah bohong Saksi palsu Dan pengingkar janji Hai Iblis Apakah rahasia engkau kepada umatku? Iblis menjawab Jika seorang Islam Pergi buang air besar Serta tidak membaca doa pelindung syaitan Maka aku gosok-gosokkan najisnya sendiri Ke badannya tanpa dia sadari Hai iblis Jika umatku bersatu dengan istrinya Apa yang kau lakukan? Iblis menjawab Jika umatmu hendak bersetubuh dengan istrinya Serta membaca doa pelindung syaitan Maka larilah aku dari mereka Jika tidak Aku akan bersetubuh dahulu dengan istrinya Dan bercampurlah benihku dengan benih istrinya Jika menjadi anak Maka anak itu akan gemar kepada pekerjaan maksiat Malas pada kebaikan Dan menjadi anak durhaka Ini semua karena kealpaan ibu bapaknya sendiri Namun sebaliknya jika mereka berdoa saat hendak bersetubuh, maka sulitlah bagiku untuk menggoda anak keturunannya. Begitu juga jika mereka makan tanpa membaca bismillah, maka aku yang dahulu makan daripadanya. Walaupun mereka makan, tiadalah merasa kenyang. Hai iblis, dengan jalan apa dapat menolak tipu dayamu? Jawab Iblis Jika dia berbuat dosa Maka dia kembali bertaubat kepada Allah Menangis menyesal akan perbuatannya Apabila marah Segeralah mengambil air wudhu Maka padamlah amarahnya Hai Iblis Siapakah orang yang paling engkau sukai? Iblis menjawab Lelaki dan perempuan yang tidak mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluannya selama empat puluh hari Disitulah aku mengecilkan diriku bersarang, bergantung, berbuai seperti dipijat pada bulu itu Hai Iblis, siapakah saudara engkau? Jawaban Iblis Orang yang tidur telungkup Orang yang matanya terbuka di waktu subuh Tetapi menyambung tidurnya lagi Lalu aku lenakan dia hingga terbit fajar. Demikian juga pada waktu zuhur, Asar, maghrib, dan isa Aku beratkan hatinya untuk sholat Hai iblis Apakah Jalan yang membinasahkan dirimu, iblis menjawab. Orang yang banyak menyebut nama Allah bersaudakoh dengan tidak diketahui orang, banyak bertaubat, banyak tadarus Al Quran dan solat tengah malam. Hai iblis, apakah yang memecahkan matamu? Iblis menjawab. Orang yang duduk di dalam masjid serta beri di dalamnya. Apalagi yang memecahkan matamu? Iblis menjawab. Orang yang taat kepada kedua ayah ibunya. Mendengar kata mereka. Membantu makan dan pakaian mereka selama mereka hidup. Karena engkau telah bersabda. Surga itu di telapak kaki ibu. Demikianlah yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan sang raja iblis di depan para sahabat. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih segala perhatiannya mohon maaf atas segala kesilapan.